Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semua dalam Saf React. Hari ini kita akan sambung react Agent Ali season 3 episod yang ke kesembilan. Tak payah masa, jom. Ini adalah kedudukan mata terkini. Ha, oh, ya la team Elisha menang menunjukkan prestasi yang baik. Dan separuh lagi. Zali ni lambat belajar sebab tu susah. Kalau masih ada yang belum faham Mata hanya akan diberikan apabila kamu menjalankan peranan teras baru. Oh, Jadi, Rizka riska apa 5% je. Masa Sebab masa dia ni kan tak dapat hack pun benda tu. Akan menentukan. Rasa diri kau sekarang. Kalau kau ikut strategi tadi. mesti dah salahkan ini suka salah kau orang eh. Tahu tu. Lah harusnya jalan tugas combat bukannya gangguin orang lain. Rahkati orang yang 5%. Sabar Mika, Riska. Apa kata fikir macam mana cara nak bekerjasama? Apa yang egoisnya? Kau tu Rizka tak nak belajar pun dah hack eh. Dia kena laksanakan lagi eh Ya mak dia yang menenangkan kan eh. So itulah yang berbezanya kan Sebab Ali dah tahu pasal mak dia semua kan Aku minta maaf Yes Bagus Aku. Macam tu Ali macam tu Sebab apa yang jadi kat pusat sains Dengan tapi bukan 100% salah dia pun. Tim dia kena faham dia, dia pun kena faham tim dia. Tak ah, boleh lah semua nak kena tuju kat dia je kan? Macamlah kau orang tukar roll macam bagus ni kan. Kecuali Iman. Iman okeylah. Jangan kasih kesempatan untuk dia berfikir. Nak lari. Kepung dia. So kita ada combat yang close range, Mika kita ada medium range. Apa? Iman patut kita ada apa? long range. Apa Rizka? Jadi kita hanya perlu serang Pada masa yang tepat Let's go Ali Sekarang Woo! Aku suka road skill deflection ni So bukan sepatu-patu nak serang tu Dia dah distract ya. Oh pecah Oh ok ya kalau restrict oh fail juga okey cuba uh, lagi maaf ali hmm peta agak bagus tapi bila nampak autokagejet dah boleh tahu awak nak buat apa cuba nak bagi tahu Zer tu bagi tahu cubot pergi bawah cubot Haa Mak dia pun banyak kali gagal juga kan Bukannya sekali buat terus jadi ha? Ha. Eh Kak Kak okey tak? Tapi Ali serabut masa tu Hmm Haa Banyak dalam kepala otak dia, dia pasal Rizwan Ali kena fokus Jangan fikir pasal AJ Rizwan Hmm kan Tapi Uncle Tak terkejut ke? Kita semua ingat dia dah Ya yeah. Haa Tapi sebenarnya dia Ya. Yeah. Macam tak percaya je. Eh, apa terjadi in the shadow kalau mama ni. Dia orang. Dia boleh handle? Memang tak tahu langsung kan semua dah berpecah mama eh. Kau pun yang belah sana. je masa yang disusah. Kalau mama boleh, anak percaya kau Yap. boleh. Kau Kali boleh Ali. Sama macam mama. Ah, mama anak kot. Tak anak kau. Teknolah. Kau sekarang dah combat. Kan <laughs> Ali betul jadi. Macam Ali. True Be yourself Tapi Saya macam ada idea, -idea lain oh. So sediakan hybrid dia lah kan Sebab tajuk episod kali ni kan ya, Aku memang nak bagi idea dah daripada hari tu kan datuk, datuk, Aku memang nak Dua-dua gadget datuk. tu hybrid eh kan? Tepat sekali Bayangkan kalau kita boleh menghubungkan ke semua bandar-bandar yang bekerja sama dengan kita, oh. siapa intan? Tapi bagaimana kalau ada yang di luar cuba mengambil kesempatan? Permintaan datuk sebelum. Apa ini? Bawa banyakin, bawa banyakin frame tu. Mustahil mata akan dapat mengekalkan keselamatan cyberaya. Tak ada beza dengan Osman. Jangan samakan saya dengan Osman. Oh, saya yang bersusah payah nak membetulkan bandar ni sekarang. Kalau bukan sebab bekas ejen kamu yang Oh, still mention ya? Eh? Pasar Rizwan, boleh tahilah famous Rizwan lah, sampai atasan. Saya tak berniat nak. Tak berniat. Saya ada urusan lain. This okay, is ya? hard bawa tambahan. kamu berjaya kawan ketiga-tiga capture point. Oh, capture lagi. Okey. mempunyai capture point terbanyak apabila oh, masuk capture, capture point ah. Yakin. Kamu juga boleh menang sekiranya menjatuhkan kesemua ahli pasukan. Ataupun oh, okey, pingsankan semua. Okey, kita jalan tiga satu Tiga satu, okey So, uh, apa? Iman pergi scout lah Mika, orang berpecah Tawan dua poin serentak Okey, macam kita discuss Formasi So, diorang dua-dua ber... Aku agak kita akan bertemu dengan diorang kat poin tengah Di sini Kalau kau pergi ambil poin diorang dulu Baru dah oh. nasib Ada peluang untuk habiskan terus Yalah tu, diorang lengahkan oh, kan Tapi awak semua boleh bertahan ke? Ali Kau yang baru tu. Wah, electro punya shield. Kau buat ni. Tapi cayalah ni. Guys. Dia manipulate kan dia punya armor eh, dengan gasing tu. Wah. Clear way eh, dia punya armor. Ha, okey. Combat dia dah jatuh. Yep. Pandanglah ha. Oh nice we. Ali cover Rizka. Ke ni pun awe juga. Sam. Gila lah. Apa Ali Syau punya bow kan boleh jadi tongkat. Oh the buff guy. Kan? Oh. Ali, jangan. Tahu. Aku takkan tertipu lagi kali ni. Bertahan! Jangan biar dia orang pecah formasi. Wah, dia orang betul-betul ya betul follow formasi ya Ah, kecoh. Oh, dia orang capture point minta. lain. Tak boleh biar. Dia akan menang dengan dua capture point. Ya. Yeah, tapi balik. masa Iman, kau pergi dengan Rizka. Ah, enggak perlu. Kalian ke sana dapatin yang satu Alamak, lagi. Ala, Rizka, Rizka pula. Ah, ini yakin kod. Bagi selamat kau pergi berdua. Hmm. Aduh. Biar baslah. Sini cepat. Kegak okay, okay, pergi-pergi bagus-bagus dah bagus. sibuk Rizka tak ni. Pentingkan diri. Nah, Darيو keilingahkan pun tak payah capture point. Tapi ambiasnya diorang dah makin bekerja sama which is good. Kalau kalah pun tak apa. Tapi aku nak dia orang menang. Aku tarik perhatian dia. Saya selindap dari tepi. Okey. Wooh! Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Oh, nice. Oh, ya dia dia gadget ni ya, Evizio. Aku cuba nonton lagi. Come Pelik Kaman eh tengok. Aku jadi sini. <laughs> Ivan jadi ini. Invisio. <laughs> Aku tahu lah Oh, sudah. Oh, tinggal di seorang aje. Ah, tu je dia punya weapon. Disablekan weapon dia orang. Walaubagaimanapun the point. Aduh. macam mana ni? Okey. Smoke bomb Dia masih lagi jaga. Hilag aku dua lawan -dua satu. Dua-dua yang power belah tu. The real top three Ini serangan. Oh masuk yang depan. Ya tunggu opening, tunggu opening. Sekarang. Sekarang. Wah, oh masuk tama atas sempat. Nak tengok skill dia. Tapi dia kalah. Kan? Tapi dia dapat defense satu poin lah macam aku cakap. Aku puati hati Kerjasama Okey. Yang akan secara berkumpulan peserta dengan marka tertinggi secara keseluruhan yang akan terpilih Siapa? untuk mereke pusingan akhir. Alicia, Sam dan Ali. Oh nice. Soalanya itu semua tersingkir. Lah. Alright, oh Kai yang tersingkir Sekarang hanya tinggal empat. Ya, Kai Mika terkeluar semua. Resminya lulus dari akademi dan akan naik ke pangkat seterusnya. Oh, Tanya, pangkat, pangkat, pangkat seterusnya? masih tengah fikir pasal Isha. Ya yeah. saya tak dapat jumpa jalan penyelesaian. Macam aku cakap. Kita ada protokol untuk situasi begini. Tapi itu untuk pilihan terakhir. Protokol Kalau bunuh Hisham ke? Saya beraya akan. Kira kucakecillah tak ada pemimpin. Kita boleh bagi cadangan yang lagi bagus. Diaz ya, bagi Hisham terburu-buru kan? Dengan dia punya teknologi oh, antarabangsa. Zen. Jin. Kalaulah kamu masih ada. Jin probably tak lah aku. Zen okay Kenapa dengan Hisham? Ah ada jumpa dengan Jenny. Aduh, patutlah disuruh tu buru-buru supaya ada opening sampai timbalan datuk bandar bekerja untuk dia. Bekerja untuk dia atau dia yang bekerja untuk Hisham. Oh, mungkin, mungkin? Hisham tu. Ah, ada ke Hisham Siro? Tak. Okey, okey, okey, okey, okey, okey, stop, stop. Ah, betul juga. Rizwan ni memang genius tu. Kepala otak bergeliga betul lah dia. Cepat betul dia deduce. Cepat orang tak boleh baca dia. Sampai aku pun tak boleh baca. Oh my god. Betul juga. Maybe. Hisham tu sirom. Maybe. Maybe. Okey, Aku tak nak banyak. So itulah dia episode kali ni. Dia dia yang best ya. Part yang bila masuk ke main story dengan uh, apa uh, Rizwan dengan DOS ni. Eh. Memang syok ah. Eh. Tapi yang part dekat arena pun sonok juga. Haa. Uh, Ali layak, Ali, Alisha, Kim seperti yang dijangka lah. Sam, Sam tak dijangka pun. Tapi, baguslah juga dia lah. Aku ingat-ingat kan. Haa, ah, itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan reaction aku. Macam biasa korang dah tahu dah. Like, jangan butuh subscribe juga. Aku hype. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.